emas bearish waspadai aksi rebound bias harian pergerakan emas US diterlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga emas US di sedang melakukan fase tertekan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 Sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1999.87, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 2009.17. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.